Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, kembali lagi di konten jaget Ganda Mayit Kali ini kita di part 2 Dan masih di tempat yang sama ya mas? Iya, yeah. selamat malam, selamat malam Oke, masih dengan mas-mas ilustrator yang sama Yang akan menerjemahkan visual apa yang boleh dilihat ya mas? Iya, yeah, iya yeah. Uh, kali ini kita akan apa uh, mengilustrasikan yang yang di lantai tiga. Uh, kebetulan ini yang kayak menguasai, bukan nguasai, kayak lebih yang paling berpengaruh. Yang paling berpengaruh di gedung ini mas di lantai tiga. Di lantai tiga, tapi bukan di seluruh gedung ini. Bukan, tapi paling apa kayak paling negatif di, di lantai tiga. Oke, siap. Berarti, kalau boleh tahu, yang pertama kali digambarkan tadi itu sosok yang bagaimana, Mas? Yang pertama, yang di lantai satu tadi, Ya, yang part sebelum ini, ya, itu uh, lebih ke bukan, neg bukan negatif, uh, bukan positif juga netral. Netral lebih ke netral, enggak hmm. ganggu. Okay. Jadi, uh, jika sebenarnya enggak mau diganggu juga sih, tapi karena sudah izin, ya, jadinya enggak apa-apa. Baik Oke untuk teman-teman penonton Kali ini kita masih di gedung yang sama Akan tetapi yang digambarkan ini Adalah visual Makhluk yang berada di lantai 3 Yang paling berpengaruh di lantai itu Mas Apa ada kendala? Oh enggak Enggak apa-apa enggak, enggak sih? Kampung Gak apa ya? <laughs> Oke masih aman Oke, sembari kita menunggu gambaran selesai, kita akan menanya-nanya lebih lanjut tentang bagaimana sih? Mungkin ini dari penonton ada pertanyaan, bagaimana sih, Mas, caranya melihat hal seperti ini? Apa yang caranya, lebih ke cara itu, ya apa, Mas? Caranya kayak lebih jangan dilawan. Kalau, kalau ada gambaran yang ada di kepala, misalnya, gimana ya? Penjelasannya uh, dirasakan aja, dirasakan uh, terus. Nanti lama-lama kayak apa yang terbesit di kepala itu coba diikutin. Nanti biar uh, semakin jelas, semakin jelas, tapi memang harus harus ini sih uh, latihan. Kalau, kalau sekali dua kali agak susah, cuma dirasakan aja, dirasakan nanti lama-lama jadi kayak ngerti bentuknya terus awalnya kalau kalau merasakan biasanya kayak kita cuma cuma tahu uh, kayak apa ya ini seber, sebesarnya seberapa misalnya okay. gitu nah ini ini lumayan besar yang ini lumayan besar secara energi dan bentuk mas iya panaslah kalau kalau selain paling panas di sini oke okay, baik coba lah coba Siap. Oke, teman-teman. Kali ini kita menunggu gambaran selesai. Ini sepertinya, oh, ini gambarannya menuju ke seperti tanduk gitu. Ya, tadi saya kira ini, ini apa? Kayak, eh, kayak ke telinga, kayak ini loh, kayak, kayak Naruto itu loh. Apa yang, yang rubahnya itu loh, saya kira ya. itu. Kan, setelah tak kok nggak mau turun, ada, ada nggak? Ada kayak apa? Uh, telinganya kok nggak mau turun, kayak kelinci kan? Yeah. Kan biasanya turun. Uh -huh. Terus ini kok nggak mau turun? Gak layu orang. gitu ya ya? Gak layu. Terus, oh, bukan telinga terhadap Oke. Okay. Antara mahkota atau eh, uh, apa tanduk? Antara dua itu. Tapi paling nggak kayak gini. Okay. Jadi buat teman-teman yang semua ada undang-undang di kalian, apakah benar yang divisualisasi, yang digambarkan secara visual benar-benar cocok dengan yang ada di sini? Ya, jadi setiap pandangan orang tuh berbeda-beda ya, Mas Yil? ya. Dan, ya apa, Mas? Uh, ya kita nggak bisa, apa kayak karena tiap orang kan sudut panjangnya beda. Jadi ada yang lihatnya cuma. Uh, Kayak energinya aja, hmm. pure energi. Jadi, yeah. kalau biar energi, biasanya itu lihatnya ya, yes, kayak kita lihat energi panas. Misalnya, ada bola panas, ada, okay. ada orang orangnya, cuma bisa ngerasain uh, keberadaannya aja. Hmm. Ada yang sensitifnya itu kayak kalau ada orang, ada yang lewat, itu biasanya mual atau gimana gitu sih. Hmm. Tapi ini mas, yang saya merasakan ketika menggambar atau menembus untuk melihat sosok ini nih, ya apa mas? Gimana ya? Agak, sebenarnya ini agak-agak bikin capek loh sebenarnya. Hmm. Karena saya biasanya cuma cuma orang yang kayak ada di sekitarmu terus, oh ada ini, besar ini. Cuma gitu, lah ini saya kayak memperjelas, memperjelas, memperjelas. Jadi kayak kayak berusaha berusaha banget sebenarnya untuk menembus itu ya saya ya. ya, biasanya lebih ke merasakan aja oke okay. cuma sekarang saya coba ini tantangan sebenarnya oke okay, siap tantangan, tantangan. oke okay. okay, ini seperti terlihat kayak digambar di bagian telinga sosoknya ini besar ya masih Lumayan. Untuk uh, untuk satu lantai gedung itu dia hampir mengisi separuhnya kayaknya. Waduh. Ya lumayan lumayan. Gedung ini mas maksudnya mas? Nah, lantai tiga? Oh. Tapi bisa jadi besar lagi sih. Kalau dia hmm. Apa? Uh, menyerap energi negatif. Nah. Makanya kalau, kalau uh, kenapa manusia itu nggak boleh kayak berbuat jahat, itu makanan mereka. Jadi kalau kita misalnya uh, kayak apa ya, intinya kita berbuat negatif lah ya, itu mereka malah seneng sebenarnya. Oh. Kayak takut, uh, atau uh, kayak marah-marah, atau intinya kayak ngeluarkan energi negatif itu jadi makanannya mereka. Siap, siap. makanya mereka kayak kayak berusaha membuat kita seperti itu kayak uh, gimana ya, berusaha jadi ya, awakal aja ya, itu ya, mas ya. berusaha membuat manusia untuk mengeluarkan energi negatifnya ya, gitu ketika ngelihat dia mama, mas iya. atau mama. merasakan energi dia? enggak. Lebih ke ini, kayak orang lewat misalnya, mm -hmm. lagi marah-marah. Itu seneng mereka diserap. Oh. Oke, okay, Mas. Untuk ini sosok yang kedua, ini apakah pernah kayak dia menampakkan di area gedung ini, Mas? Bukan menampakkan sih. Lebih ke ini sih. Kalau diteliti, oh ada. ini dulu. Mm. Sebenarnya nggak menampakkan, yang menampakkan biasanya yang anak buahnya biasanya. Oh, kok nggak kok serem banget? Sebenarnya harus serem banget dong. Mas kalau gambar kayak gini tuh kalau boleh tahu nih ini sesuai feeling atau ya apa mas? Nggak tahu, ngalir aja Oh ngalir? Ngalir <laughs> aja, bener ngalir aja Makanya hmm. tadi kan Uh, tak ta lihat ini ada kepalanya Di kepalanya ada ada telinga yeah. Saya pikir telinga Terus saya coba lagi Oh bukan telinga kok yeah. Ternyata tanduk hmm. ah, Gambarannya kalau di pikiran saya sebenarnya uh, Yang saya tangkap sebenarnya cuma hitam hmm. Cuma ini kan saya coba merjelas, merjelas, merjelas yeah. gitu. Oh ini berarti sosoknya warnanya itu hitam ya mas? Mas kita nyebutin kayak gini boleh nggak? Ya, berusaha apa? Kita kita nyoba aja. Kan kita nggak sebut nama. Oke. Okay. Hmm. Jadi sebenarnya tuh Harus makhluk kayak nama. gini ada namanya Mas? Ya pasti. Kan tiap malu punya sebutan sendiri sendiri. Hmm siap. Oh, sorry, sorry, sorry. Oh anjing, sih. Si, sangat laki. <laughs> maaf, maaf. Oke, siap. nggak apa-apa Mas, apa? kan sampai enggak berni sambil ngalir aja. Iya, iya. Enggak, saya kira tadi ini kayak apa? Terat di samping-sampingnya ini apa kok kok ada garisnya. Hmm. Ternyata itu rambutnya kayak kayak ada janggutnya itu loh. Maaf, maaf lama ya, soalnya jarang kayak gini. Iya, Mas. Yeah. Nah, ini kayak misal gini lah. Hampir mirip-mirip Baphomet ya? Hampir mirip babon ya, Mas. Iya. babon itu apa sih, Mas? Apa kayak satanik-satanik gitu enggak sih? Iya, <laughs> iya, ya mirip-mirip itu lah Ya, ya, oh. ya setan. Iya, yang yang disembah Satanik itu. Hmm. Mohon maaf, Mas, ini wajahnya nih kalau boleh tahu nih ini seperti makhluk atau hewan gitu, mas? Campuran. Hmm. Nah, ini sengaja nggak kak terkasih Anu? Soalnya warnanya merah sebenarnya. Oh siap. Ya. Jadi di area wajah itu ada merah-merah. Iya. -merah. Mata atau dia apa ya, mas? Uh, matanya nggak matanya matanya warnanya sebenarnya merah. Hmm. Tapi kan ini kan cuma ada tinta hitam aja. Jadi nggak ya. saya kasih warna aja. hampir jadi ya ini mas ya? saya gambar wajahnya aja ya oke okay, siap-siap ini apa mas, ini gambarnya ini setengah badan aja dah. iya, soalnya badannya besar banget segini hmm. ini barat ini ya ini badannya oke okay. mungkin badannya bisa divisualkan lebih kasar aja gitu ya mas ya? iya iya Perwujudannya paling dominan di sini. Paling hmm. dominan di lantai tiga mas. Iya di lantai tiga. Kayak banyak yang takut lah. Ini kalau boleh tahu apakah punya senjata atau ya apa mas? Dari segi kekuatan dia gitu lebih ke ini sih apa ya oh maaf maaf maaf lebih ke bagaimana mas sih uh, sebentar harus tanya dulu oh iya siap oke okay, maaf, ya. maaf saya terlalu cepat ya mas ya oh iya, nggak apa apa nggak apa soalnya saya nggak tahu ini ini kan saya saya apa yang saya tangkap aja sebenarnya. Oke okay, sih. Jadi visualisasi yang digambarkan dari kemarin episode episode sebelumnya di di mayat merupakan apa sudut pandang dari sang ilustrator ya mas ya yeah, bukan yeah. sudut pandang dari banyak orang. Iya. Yeah. Yeah. Ini lebih ke gini tangannya lebih panjang sebenarnya. Oh ini tangannya panjang mas. Iya. Yeah. Maaf ya kalau ngomongnya berlipet tadi Oke, nggak apa-apa ya Karena kita paham ketika kita terjun di dunia kayak gini Kita nggak tahu yang ada di lapangan gitu ya Iya, yeah, iya yeah. Jadi itu suatu apa ya? Pemakluman aja ya, Mas? Yeah. karena ini juga pertama kali saya yeah, Iya, Biasanya Dan kan bukan gambar kayak gini yeah. nah. Kayak orang apa? Apa bahasa, bahasa Indonesia yang dodok itu? Si... Oh, ini dodo ini, Mas? Iya. Mekangkang? Iya, makangkang apa, bahasa, bahasa Indonesia yang benar. Jongkok. Jongkok, ah, jongkok. Maaf ya. Oh, ini berarti sosoknya nih terlihat kayak jongkok gitu ya, Mas? Iya, kayak besar banget. Nah, misalnya gini ya. Kakinya, oke. Okay. Kakinya kayak ada cakarnya gitu. Oh, ya. Oh, oke. Okay. Ini ada, ada... Kayak gini, wah. Oh, oke, okay, oke. Nggak, Mas. Ma ma maaf, maaf. Iya, <tuk> ya, nggak. Nggak, Mas. Agak nemu kayak... Apa ya, Mas? Kayak petunjuk. <laughs> iya, iya. Kayak... Ini loh, kayak di-zoom-zoom terus. Dia tuh kayak gitu... Juga lagi berinteraksi dengan kita nggak sih? Hmm... Biasa aja, Mas. Lebih ke ini sih. Kayak, karena kita... Minta izin tadi. Jadi, ya paling enggak dibolehin aja. Pokoknya enggak ganggu, enggak ganggu mereka. Ah. Kayaknya di sini ada gelangnya. Oh iya, bener. Oh iya, Oh ada gelangnya, Mas. Ada ya paling enggak gini, deh ya? Yes. Maaf, kasar jeleknya. Paling enggak gini. Oke kali ini gambaran di part dua yeah. di gedung yang sama akan tetapi ini merupakan penghuni lantai 3 ya mas yeah. sudah digambarkan dan ini sosoknya ini nggak boleh disebut nama ya mas ya cuman nggak tahu juga namanya kan oke okay, nggak yeah, tahu. tahu namanya juga Iya, yeah, cuma yang yeah. saya tangkap begini oke okay. ini dan... ukuran, ukuran misalnya ada meja segini okay. oh itu meja di barat yeah, meja. untuk perbandingan aja meja meja itu segini mas segini besar kok lumayan besar kayak orang itu lah ya wah ini orang ya misalnya orang segini mas ini sorry itu saya mas ya yeah. aku nih kalau ngeliat gambaran ilustrasi itu kadang ya aku sebagai apa ya penikmat penikmat ngedit bahkan ngedit yang awal sebelum konten yeah. ini dipublish aku yeah, ngeliat yeah. ilustrasinya tuh kayak apa ya aku tuh kayak kepengen buru-buru <laughs> <laughs> jadi dia tuh biar lam, gak lama-lama oh, ngeliat yeah, yeah. ilustrasinya karena aku pribadi juga Bukan tipe orang yang berani Yang berani <laughs> Tapi aku nih rasa penasaran ku itu tinggi Oh gitu oh ini, bagai. oh ini berarti kayak manusianya itu segitu ya mas ya Iya gitu paling gak kayak. segini jadi... okay. Ini kan tembus Oke okay, siap e... Seginilah ya hmm, kayak hmm. kayak Tingginya gedung kan segini tinggi gedung Lantai-lantai atas segini ya. Ini berarti bisa diartikan kayak Seperti bapomet gitu ya mas ya Bukan bapomet iya kayak Bukan iblis ya mungkin boleh dihadapin ke ya. kamera mas. kayak gini ya gini gini gini oke. nantinya ilustrasi ini akan kita fotokan juga ya mas ya kita ya, tampilkan ya. gitu ya nanti ditampilkan di ya. itu siap. ya paling nggak segini lah ya. ya tapi warnanya merah ke hitam hitaman oke siap merah kita minta mas ya harusnya merah kita minta kan cuma ada hitam ya. Ya, paling gini ah, saya jadi penasaran nih mas ya. oke. paling nggak ya, ya. kayak gini ya mas ilustrasinya ya. yang kita gambar oke mungkin itu saja yang bisa kita peroleh dari ekspedisi ini di part ya. 2 dan gedung ini ya. kami mohon maaf jika ada kesalahan hmm. kata atau kesalahan tingkah yang kita lakuin di sini ya Mas Iya ya? dan, dan terima kasih kepada kepada oh, apa, ya, apa aja yang di sini terima kasih sini. sudah mau terima digambar Iya ya. Dan terima kasih sudah sudah mau nyempatin waktunya buat lihat video ini ya. dan sampai situ dulu ya. karena mungkin banyak nyamuk juga, banyak nyamuk juga ya. <laughs> ya cukup sampai sini. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.